di sini Bang Mimin akan menginfokan lagi kembali para sahabat ya, yang mana banyak sekali menanyakan jam tayang untuk acara cinta Abadi Leslar besok kisah cinta Les dan Bila sahabat ya. Kita lihat di unggahan Pak Otis yang menginfokan bahwa cinta Abadi Leslar tetaplah setia bersamaku akan hadir di tanggal 15 Agustus hari Minggu tepatnya besok jam 15.30 waktu Indonesia Barat di Antv sahabat ya. Dan ada kalimat caption juga dituliskan dalam postingan tersebut Cinta abadi Leslar tetaplah setia bersamaku Minggu 15 Agustus 2021 jam 15.30 waktu Indonesia Barat di Antv. Bayang sekali komentar dan tanggapan dalam postingan tersebut ya, Dari akun Instagram Ainuraini Budiman Mengatakan Alhamdulillah ada acara Leslar ini yang ditunggu-tunggu Bismillah lancar dan sukses terus tayangannya Amin persahabat ya Mudah-mudahan tentunya tiap minggu Kita menyaksikan acara Tentunya kisah cinta Lesti Dan Rizky Gila Ke kabar berikutnya persahabat Terunggian spesial dari Bang Ariel Ini terbaru persahabat ya Masya Allah luar biasa Kita lihat baru muncul postingan Yang sangat tentunya kita tunggu-tunggu Persahabat Lesti dan Bilar keduanya memakai baju adat Minang, Cantik dan ganteng seperti raja dan permaisuri pasahabatnya. Masya Allah luar biasa apalagi kita lihat senyumannya Tentunya mampu membuat fans terpana terpesona persahabat ya Kita doakan yang terbaik juga mudah-mudahan Tentunya Lesti dan Bilar menjadi pasangan suami istri yang sakinah mawadah warohmat dalam postingan tersebut juga, Bang Adil menuliskan sebuah kalimat ke bersama dikatakan bismillah, orang Minang semangat tuh bersahabat ya." Masya Allah, luar biasa memang. Tentunya kita menyaksikan rangkaian demi rangkaian acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar yang mampu membuat kita semakin bangga dan bahagia. Berikutnya, kita lihat juga di sini ada unggas spesial bersahabat ya, Lesti dan Bila bersama. Masya Allah senyumannya tentunya membuat kita semakin bangga aja bersahabat ya Luar biasa mudah-mudahan saja tentu kita doakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar Unggahan tersebut pun telah di oleh akun Instagram Lestlove.lovers sini menuliskan sebuah kalimat caption sehari gak ganteng gitu gak bisa ya Ngap wow Tentu dalam postingan tersebut banyak sekali yang bertanya, para sahabat ya ini untuk kapan? Kata dari Zuhra 5937 Dijawab oleh Lesla Lover sahabat ya di situ mengatakan besok nih tentunya pakaian adat ini. Ini adalah untuk rangkaian acara besok mudah-mudahan saja dilancarkan Dan malam hari ini ada upacara, ada juga persahabat ya Dian TV tetap tentunya kita dukung, kita doakan, kita support yang terbaik Untuk kelancaran acara pernikahan Lesti dan Rizky Pilar Berikutnya kita lihat juga persahabat ya Ini adalah momen spesial yang kita banggakan di sini ada postingan Lesti Kejora yang begitu cantiknya luar biasa, Masya Allah. Tentunya ini adalah calon istri dari Muhammad Rizky Bilar. Luar biasa, gelis pisan, katanya persahabat, ya Tentunya kita doakan yang terbaik saja untuk bila kita ini. Kita hanya bisa mensupport, mendukung, dan selalu mendoakan buat Lesti maupun Rizky Bilar. Dalam postingan sebut juga banyak sekali pujian yang diberikan oleh para fans yakni dari akun Naila Rahimah 7 mengatakan Masya Allah cantik banget Dedek Lesti Wow luar biasa persahabat ya Selalu tentunya doa terbaik dipanjatkan dari orang-orang baik Berikutnya kita lihat juga persahabat di sini ada mungkin spesial momen juga Ini ketika di acara Balacvik melapai pujian yang ya Rizky Bilar Tentunya dikawal oleh Bang Dery dan Bang Adlin Masya Allah, pangeran para ya, Wow Tentunya kita makin bangga bahagia menghidupkan mereka Lesley Gambila Berudang saja selalu bahagia Dan selalu memberikan kejutan untuk kita semua para fans Dan tentunya terus saksikan persahabatnya Rangkaian demi rangkaian acara pernikahan Lesley Dan malam ini Tentu stay tune terus di Antv sedang berlangsung acara upacara adat persahabat ya dari Rizki Bilar doakan yang terbaik untuk kelancaran pernikahan mereka berdua dan kita juga persahabat ya ada sebuah unggahan spesial terbaru juga dari Bang Yudi mengunggah sebuah postingan kebersamaannya bersama Lesti Bilar dan istri tercinta dan ada kalimat caption doa yang dituliskan selamat menempuh hidup baru brother adikku Rizky Bilar Lesti Kejora semoga menjadi keluarga yang bahagia Rukun dan sejahtera, amin. Erobal ya alamin kawal sampai halal. Masya Allah, persahabat ya doa diberikan dari Kak Nurul dan Bang Yudi Reva. Mudah-mudahan saja doa baik ini dijamah. Kita selalu mendukung dan mensupport untuk Lesti dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu kejutan dan kabar selanjutnya, para mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia malam ini di acara Upacara Adat. Tetap dengan channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, banyak ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.